Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saat ini saya akan memperbincangkan ini. Anda bisa lihat ini. Inilah apa ini? Nah, ini hijau-hijau ini ya. Ini warnanya sangat bagus ini. Kelownya, oh Anda lihat lihat ini, kelownya sangat bagus. Ini adalah jambut ya. Ini harganya murah, ini hanya 150.000 ribu bisa bayar di tempat, atau COD bisa, dan ini bisa ada memonya, ini adalah memonya, bisa lihat ini memonya, Memo konsultan, dan ini adalah ini, Green Glass, ini pemenya, matte Made Glass, ini adalah buatan, ini harganya 150 dan memonya ini kita tidak akan menipu atau apa ini untuk dimensinya 11 ke-7 untuk beratnya 10,3 jadinya jika anda ingin memakai batu yang bukan natural tapi ini warnanya Keren. Lihat ini, keren ini warnanya. Enggak akan pudar. Ini udah lama banget ini enggak pudar. bikinnya aman. Ini warnanya, ini keras banget ini seperti batu ini. Ini harganya 150.000. serang-serang harganya mahal ini. Sangat-sangat mahal ini. Ini biji kita jual 150.000. Karena ini sudah memo juga, berarti ini barangnya gratis untuk biaya memo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.